Yuk, cek cek cek cek balik lagi bersama. Otong, spin hari ini kita akan review game get of Olympus ya, seluruh kita. Wow, modal 80.000 saja lah ya. Modal modal agak tipis-tipis sedikit. Kita coba cari profit-profit manis, kita main di bet 1200 saja. Double jangan kita coba quick aja 30 kali ya, seluruh. Oh, yang bertanya kita main di mana kita main di rtp-8000 bosku situs terkacor tersolid Santero dunia akhirat di sini WD berapapun pasti dibayar lunas bosku jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di rtp-8000 karena cuma di rtp-8000 untuk rtp gamenya live lur tak kayak yang lain rtp-nya tempelan kalau di sini rtp-nya live 24 jam per menit per detik naik turun jadi selalu saya ingatkan sebelum bermain selalu cek RTP game biar kalian enggak terlalu rungkat-rungkat banget guys ya, lur. yang bertanya link situsnya di mana? Saya link situs saya sertakan saya di link pin komen ya terus langsung gas kena aja, langsung kasak Saya itu langsung cocok-cocok manis. jadi RTP 8000 bosku. Untuk linknya ada di pin komen ya bosku. Back to the game ya. Saldo sudah mulai menit bisu Ayo kasih yang manis-manis dong jangan kau diam-diam saja urus ayo kasih yang manis yang manis hmm. anjir enggak konek ternyata enggak konek ayo hijaunya jadiin dulu mantap kuning boleh hijau boleh biru boleh bebas eh sekitarnya dulu dua lagi boleh nama hmm. atas eh atas gelas kasih petir enggak mau anjir kita coba melewati hmm, layar goreng dulu kita coba manual dulu ya kita coba cosel-cosel manual dulu 1 2 3 cukup ya tiga kali kita coba Turbo 30 kali ya intinya polanya 30 30 quick tiga kali spin manual harus 30 turku kita coba cari profit profit manisnya yuk kasih paham kasih nafas kasih kasih yang manis-manis Biru konekin dulu boleh merah boleh Aduh, cincin turun dua lagi sih ya enak nih males skater turun hmm, cuma dua lagi anjir ayus bunganya konekin Atas cincin kasih skater kuningnya jadiin dong atau merahnya boleh aduh enggak mau lagi yang merasa sekarang susah nah, nyari Frisbee di Olympus kita pun sama makanya kita coba cari bola-bola pen al karatma Olympus ya seluruh Biar kalian enggak terlalu rungka-rungkat banget intinya cuma itu intinya bersebelum bermain cagar TP game jika ada kesempatan WD-WD wedi kan lah ya seluruh tanda kata pasang kesempatan WD nggak datang untuk kedua kali ya seluruh ya mahkota kota jadi dong Nah, kota jadi. Aduh, birunya jadi petir nih, tapi enggak sayang enggak mau petir anjir. Mahkota cuma buat nafas-nafas tambahan saja, belum ada combo-combo mantap. Eh, burungnya jadiin dulu. Burung jadi, mantap kuning nusul sih Kuning nusul enak, enggak mau juga. Anjir. Eh, kasih yang mantap. Kita coba. Hmm. Di-double seng jutsan nih, kita coba 50 ya. 30, 30 eh 33 kali manual terus 30 turbo kita coba turbo 50 ya harusnya sih ada omel kalau dilihat dari tadi pecahan-pecahnya skater-skaternya nanggung biasanya sih bentar lagi dikasih skater nah lumayan kali empat konek hijaunya harusnya jadi sih hijau kuning boleh dua lagi dua lagi kuning kuning kuning merah jadi indong merah jadi indong merah jadi indong nah biru boleh turun dua lagi Anjir nah atas ini biru sih hmm? atas biru mah kotak bangka-bangka kan Bangka. lumayan ayo seluruh nafas-nafas tambahan di sisa-sisa saldo yang mulai nemen menempis kita main hebat aja kita cari profit-profit mantap intinya cuma itu merah jadiin hijau kurang tiga anak cuma turun dua biji kantor ayo kasih yang mantap mantap kasih yang gurih-gurih -guri, ayo merahnya jadiin eh merah kuning ayo kasih yang manis-manis susah -manis, hmm, skater boleh dua lagi nggak mau juga hijaunya jadiin merah boleh nggak mau hmm. <tuh> yang merasa sekarang nyari skater susah eh, emang susah atau minggu seluruh seluruh makanya selalu saya bilang ya dulu cek RTP game sebelum bermain dan RTP game yang live cuma di RTP 8000 pastinya skur langsung gas kena aja untuk linknya saya taruh di pin komen ya boski guys kasih yang manis-manis tuh. ini pola-pola agak-agak lama ini tumpen nih serius masihnya agak lama tapi dilihat lihat dari putarannya sih harusnya masih JP karena dia dari tadi naik turun-naik turun, naik turun. Biasanya kalau naik turun naik turun tuh langsung disambar petir merah kalau enggak skater-skater yang berisi gitu loh. us kasih us kasih nafas-nafasmu us masa tak mau sih us si rampong tuh tuh rampong ngenegi -ham. anjir lah kali birunya kok naikin dulu aduh ungu sebenarnya kalau turun dua sih asik bukan kalau ungu turun satu lagi cincin betah, uh lumayan bertanya seluruh sayang lagi Dewi Fortuna tidak berpihak kepada kita bung. kita coba lanjut lanjut lagi lah ya cari-cari skater-skater dulu aja biar kita lihat RTV gamenya untuk hambek di dalam Frisbee atau di luar Frisbee semoga saja ada petir-petir merah juga mendarat konek-konek lumayannya seribu boleh ribu boleh pecah langsung itu yang paling dicari Gus. ayo ayo kasih yang mantap-mantap Gus. kita coba ganti lah ya, kita coba klik 30 nah <tuh> saldo sudah mulai menipis. Zeus belum ada tanda-tanda ingin bangkit ayo kasih umumnya boleh tuh enggak mau juga enggak mau terus gue itu tuh suhwe tenang nih eh, akhirnya dapat skater juga ya surya kita coba tes tes tes dulu kes ter anjir merah konek kuning boleh nusul kuning boleh nusul anjir gak mau tambah lima di awal semoga ini pertanda baik ya bosku. Ungu boleh, merah boleh, kuning boleh, sayang, besar itu sayang, semua itu palsu. Bosku, kuning anjir nggak mau. Ayo bosku, gas kencin-cincin jadi, atas mahkota kasih petir, mantap. Nur sekali kau, bos. Main-main-main, tambal sepuluh kali sepuluh ini. Ayo yuk, ungunya jadiin boleh, bosku hijau boleh, kuning boleh ikut. Kuning dulu ternyata petirnya di mana? Hm, kasih lumayan, petir 10 kali 2000 lah ya, Flur. Lumayan lumayan gurih juga. Ayo, kasih yang lebih dong. Kasih yang lebih, kasih yang lebih, kasih yang mantap, kuskyuk. <gup> Merah konekin boleh, aduh cincin nih, enak nih kalau cincin turun Anjir, nggak mau cincin kurang satu aduh-aduh atas cincin kasih petir nombos hmm menurut sekali kau us gurih nih kalau kayak gini nih. enaknya gini kalau usnya lagi nurut, enak gitu loh cuma kadang kayak anjing banget emang us aduh petir banyak tapi enggak ada yang konek ya aduh Aduh-duh-duh-duh-duh nih ya atas skill atas gelas kasih petir boleh Aduh-duh kuning tiga biji paling situ lumayan lah ya kuning ada tambahan dua puluh empat sisa berapa kaos mana naik 200an ini kalau dilihat-lihat RTP-nya adanya di dalam kristu hijaunya jadi empat belasnya susah, susah. Hmm. kalau kayak gini modelnya kalau kayak gini cara RTP game-nya. lumayan gacor di dalam berarti satu satunya cara kita nanti buil lagi ya, gitu aja terus. Kalau dilihat dari cara, bagus, makin comeback. Paling caranya cuma satu sih, buil lagi ya, jangan jalan begini ya. Kita coba buil, buil, buil, buil lagi. Main juga, main di tengah lurusnya lagi ya. Kasih nah, JP, jp nya tuh agak-agak pelan tapi nah, biasanya langsung dader dader ini agak sulam cuma enggak masalah sih buat saya Yang penting masih dikasih JPJP manis aduh okay. lumayan juga tambah udah 39-100 ribuan lumayan juga jadi berapa prok prok proc kita lihat kita sehasilkannya boskin 381-400 ribuan kita habisin putarannya dulu ya aduh masih ada petir di luar saya nggak ngomong kita habisin perutaranya dulu langsung kita teori bui kalau dilihat dari RPG-nya atau cara US membalikan modal menaikkan modal itu di dalam free spin. berarti kalau kita cari free daripada dari tadi lama banget solusi paling tepat paling simpel paling akurat gila kita tapi kita habisin spin. ini dulu ya blos sambil menunggu-nunggu kita ngobrol-ngobrol santai Bisibu, jika inginnya ada yang ditanyakan atau ingin mencoba Bang mencobain bola-bola ini dong bisa langsung komen di bawah saja pasti kita coba tantangan-tantangan dari kalian tantangan Bang bau modal 20000 Bang bau modal 30000 dong langsung gaskan pokoknya sur intinya buat kalian semua yang menonton bisa langsung dibantu like comment subscribe nya ya bosku dibantu komen-komennya juga jika kalian ada tantangan-tantangan yang menarik kita Bu ya di 2400 teori, -teori agak-agak berbar sedikit enggak masalah ya bos ayo kasih paham penonton-penonton oh. kita bos. kasih paham yang manis-manis us -manis. nya dulu tadi hijau jadi kuning boleh nusul atau merah boleh merah dulu ternyata gelasnya menanggung lumayan tampil 5 di awalnya bos you 33.000 Nah, gendang boleh turun, Anda nggak mau nanggung-nanggung semua bosku uh, Ayus nah ini ini ini ini ini ungu jadiin, ungu jadiin, boleh dong izin dulu nah sayang di mana? cuma ada di land kedua harusnya saya enggak pecah lagi anjir Hai hmm, mbuih 240 belum ada tanda tanda comeback ini us ayo tambahan-tambahan boleh tambahan tak boleh kuning biru boleh itu ya, jalan langsung semua bangkit okay. hmm. ya, ungu jadiin dulu ungu jadi cincin jadi fix pasti aduh kuning jadi gurih nih kalau enggak gelasnya turun 7000 kali 15 lumayan, ya surya 1009 yeah ini kita naik 500 foto video saja lah ya. Karena ya kalau di daerah tadi nanti yang ngasihnya tuh pelambat. 26.000 dong eh bajingan bajingan bajingan auto kabarnya habis ini. Ini udah pasti JP nih kalau dilihat dari pecahan-pecahannya sisa tiga lagi. cincin jadiin dulu hijau boleh. Hijau dulu. Hmm, biru ungu biru biru biru Anda nanggung semua bang guys. 31 500 ribu fix habis ini langsung kabur fix nggak pakai lama habisin us habisin us naikin lagi us naikin lagi sejuta dong us naikin lagi us cincinnya Gen jadiin hantu nggak mau aduh, aduh. lumayan naik 700an ya seluruh kita coba last one nggak mau ya seluruh kita naik profit lumayan 840 terima kasih yang sudah menonton sampai akhir bye bye